drone komersial yang dikeluarkan oleh pasukan ukraina menyebabkan kerusakan parah pada tank rusia di video dokumentasi ini kita bisa melihat bagaimana drone ukraina menjatuhkan bom granat lewat udara angkatan bersenjata ukraina melakukan pengemboman atas tank rusia dan si militernya itu menggunakan drone yang disembangkan oleh negara-negara sekutu ukraina drone yang menjatuhkan dan menghancurkan tank Rusia pada invasinya ke Ukraina.